dan masih banyak utamaan yang lain di antaranya dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu bersabda salatul jamaah tafdhulu salatal fardhi bi ishrina darajah kata Nabi sallallahu alaihi salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian dengan 27 derajat seorang yang merenungkan akan hal ini bahwasanya salat jamaah 27 kali lipat daripada salat sendirian maka harusnya dia semangat untuk salat di masjid, harusnya ya. Bayangkan kalau kita salat zuhur di rumah dapat pahala 4 rakaat. Tapi kalau kita salat zuhur di masjid 4 x 27. Berapa itu? Masa enggak bisa kali. 4 x 7 berapa? 80 tambah berapa? 27 7 x 4 berapa? 28 108 rakaat, apa bandingannya 4 rakaat dengan 108 rakaat, sangat jauh berbeda maka seorang yang tidak melakukan kakinya ke masjid maka sungguh dia merugi ya, maka sungguh dia merugi, 27 lipat dia dapatkan bayangkan kalau ini berlaku selama setahun ya, coba saya ingin kita hitung-hitungan ya, karena kalau kita di dikalkulatorin biasanya semangat ya Coba, kita sehari 17 raka'at, kali 365 sama dengan 6205 raka'at kita sholat setahun. 6205 raka'at, 6000an ya, 6200 raka'at per tahun itu kalau kita selalu sholat lima waktu. Bayangkan kalau kita selalu sholat di masjid berarti kali 27 sama dengan 167 ribu raka'at. Sungguh jauh berbeda. Antara 6.000 rakaat dengan 167.000 rakaat, jauh bedanya sampai 160.000. Satunya cuma 6.000, satunya 167.000. Ini benar-benar akan kita rasakan perbedaannya jika di akhirat kelak. Jika di akhirat kelak, maka kita tahu ternyata kita sangat rugi kalau kita tidak sholat berjamaah, ya. itu setahun bagaimana kalau dua tahun, bagaimana kalau tiga tahun bagaimana kalau empat tahun, bagaimana kalau tiga puluh tahun, bagaimana kalau empat puluh tahun pahalanya sangat jauh berbeda dibandingkan orang yang sholat di rumah tanpa uh, berjamaah ya namun demikianlah kita masih dapati kita sebagian kita bermalas-malasan untuk pergi ke masjid sholat berjamaah, kenapa? karena pahala yang Allah janjikan adalah pahala akhirat Allah tidak mengatakan siapa yang pergi ke sholat berjamaah, dapat kambing misalnya ya, dapat emas misalnya ya. Yang Allah janjikan adalah ampunan, pahala ya. Dan ini semua, semua perkara yang goib. Saya yakin seandainya Nabi bilang, barang siapa yang sholat di ini masjid apa namanya? Masjid Fatimah ya. Barang siapa yang sholat di Masjid Fatimah, sholat duhur, dapat 27 ekor kambing, kira-kira rame nggak masjid ini? rame, banyak kambing di sini pasti. <laughs> Namun demikianlah semua pahalanya berkaitan dengan sesuatu yang gaib yang kita imani ya. Bahwasanya salat uh, berjamaah dilipat gandakan 27 kali. Lip.